doa untuk pacar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberiku hadiah yang begitu istimewa. Aku juga bersyukur atas cinta yang telah Kau tumbuhkan di dalam hati kami masing-masing. Bukalah hati kami masing-masing agar kami mampu saling memahami dan saling menerima apa adanya. Tumbuhkanlah rasa percaya di antara kami supaya kami mampu saling mengerti satu sama lain. Bantulah kami untuk menjaga kesucian cinta kami berdua supaya akhirnya kami pantas untuk menerima sakramen pernikahan yang suci Iya Bapa, berkatilah selalu ia dalam tugas dan pekerjaannya Sehingga nanti ia mampu pula untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya Berkatilah selalu kedua orang tua kami masing-masing Supaya merestui hubungan ini